We're bangsa langan Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tim dan depos arahkan di depan, awi mau masukkan serang-serang berbahaya ketengahkan dia kerja sampai jumpai perlu ada ketika pemain kamu dihentikan di tengahnya oleh hampir sepuluh kepala iman <tuh> ya penanggara Pemain melakukan pelanggar selan, dan terjadah Tentang Mas Akan Al dilakukan oleh para pemain dari tim Prabah Di babak Yang pertama Tentang Mas Akan Al dilakukan Tentang-tentang dia Masih mengambil ancak-ancak serian Buntang di sana Al Akan mm. dikembang Satu-satu tendangan yang dilapaskan namun kita saksikan bola keluar lapangan pertandingan dan terjadi tendangan kawat antara kubu oleh oh, Amrin. Amankan di Amrin berbahaya dan terpancar Rifai. Mencetak dua gol penambah mahar di Pantai Rifai. Namun dihentikan di aja jalan On. Oh, eh. Tendek lagi di Ojiri. atau Retak cepat. Alwi sudah mau makasi pada Alwi Berputar-putar Alwi oh. Yang penting akan dia Sikap bola keluar Dan memasihkan lempar ke dalam Akan dilakukan dan dia terbang Uh -huh. Setempat di April. Ah. Tambah sampai oleh. Nah, gitu. awi. nah dalam itu. Kembali yang yang daripada <SISI> after <hampir>, berbahaya akhir, <SISI> yang kita saksikan yang akhir dan hasil akan dilakukan lakukan, lakukan umpan, lantar, umpan satu umpan melakukan. Dan akan diserang masih dia Namun dapat dikuasai yaitu Akan di Aprin langsung akhir hentikan di tengah jalan oleh para pemain dari tim Proposite BNFC Pak Perbeka Bola Isanda Aman Pak Perbeka Para Pak Perbeka Tidak Saksikan Bola Iya, tambahan 2 menit tambahan 2 menit babak yang pertama masih skor 3-0 Rizky Arakadir Rizky datang itu masih menguasai bola. Nomor 10, 15 Melki. Saatnya Melki. Berbahaya. Melki akan di Umpan dia ke depan. Masuk kita perhati. Jadi penguasaan bola di kuasa ini kepada Melki. Masih Melki. Arahkan dia kepada Aldi. Aldi sekarang menguasai bola kepada yang berbahaya dapat dicecer keluar sehingga bola baik ini karena perdana terjadi tendangan skor 3-0 di babak yang pertama tenda Yeah. Masih mampu masuknya kembali para pemain tim keluar lapangan terjadi dapat dikejar keluar sehingga Hendra Sungkama lempar ke dalam. Dia melakukan Rafi lempar ke dalam. Ada oleh Rizki. Arapa dari Rizki berbahaya. Atas, dapat dikuasai oleh penjaga ya salah dan bola keluar lapangan pertandingan lempar ke dalam kukan terbang ya dilakukan oleh Nabito dan hasil tamat tetap akan melakukan lempar eh ya sudah terjadi berpasang masih datang memback ke nomor 15 menuju ke depan dan dia sorak. Tapi bola kembali ke tengah-tengah masih dalam bahaya. Wow, sudah punya Yaitu paloan sama keluar sama yang siapkan oleh nomor 15 di sana Belfi. Balik empat pemain Apo, satu oper bola, lempar meninggalkan apa, -apa pendekan tuk tuk dasar sudah Masih sitar yaitu alwi juga salah satu rejer yang cukup berbahaya dari hasil konsen dan pas asyik sekolah. baru Aku, toh, begitu. Sip, begitu. Berbeda sampai kalian kena pura masuk. Mana yang mau sama Okay, Thank Bajasa bola. Di sana. Dia berjuang sama sama berbahaya umpan sang di tengah oleh para kiri umpan ke bola di pos oleh penjaga yaitu sudah Pantang menyerah pada per Bola keluarlah jam terjadi mau vamos serangan Upang oh, <tik> angkat ke pertahanan berkatai nama konsul keluar keluar masuk nomor Arah kebenaran, Amor sana perjalan, kembali di sana ada Adito, Ovi, Raja, namun kita saksikan bola, keluar lama pertengahan, terjadi lempar ke dalam, akan dapat Rizky, lebar ke dalam Radito arahkan dia dan bola dan luar lapangan Ya masih dari letak. Paksa. Paksa. kita mau lewat tadi ya itu. Ya itu. Depan yang sama, iaitu. kan ke dalam. Ini, ini aku, TikTok Kita asik. Asik. YouTube harga YouTube mati. Terus asik. pengertian. <laughs> jangan TikTok.